balik lagi di channel anak bisna nah, hari ini kita liburan ke, ke, liburan ke pantai gimana keseluruhannya tonton sampai habis guys mm. guys ayah saya sudah mengeluarkan motor guys guys kita akan berjalan <tuh tersiap> Eh. Yeah. <SILENCIO> perjalanan sekarang guys. Motornya mulai bergerak, guys. Aduh, aduh. Motornya sudah mulai bergerak, guys. Kita akan rekam-rekam yeah. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys, kita beli bensin dulu, guys. ntar guys kita nengok nengok dulu nah kita saat sudah sampai di di toko bensin guys oke okay guys kita beli bensin dulu beli bensin dulu beli <cười> <cười> <bday> bensin dulu <cười> <cười> <cười> <cười> Guys, kita beli bensin dulu guys kita beli bensin dulu karena ke pantai itu jauh guys makanya kita beli bensin guys biar gak habis bensinnya guys ya. oke okay, guys kita beli bensin dulu Luh, guys beli bensin guys Luh, guys itu beli banks itu Oh ada kembaliannya berarti banyak tuh, guys uangnya tuh tuh guys uangnya tuh wah lagi diberikan guys guys kita tutup duduk oke guys kita sudah jauh nih guys dari tempat kita tadi beli banks itu guys itu kalian ada yang baik guys dan dan gini apa Nundin namanya pohon guys ya, dan tiang listrik dan pohon pisang aduh bikin sekali guys wah ada yang takut tuh guys guys kita pohonnya nah kita Teman teman saya sudah dimana tuh guys Teman saya tuh, baru sampai mana tuh guys ya Oh ini jalan ke pantai guys Tuh oh. Tuh oh, Ini lumayan lama guys Tadi sempat gak gini guys Sempat gak rekan guys Tadi indah kali pemandangannya guys Tuh oh, kita sekarang berjalan Aduh, gas rumah, gas rumah terbengkalai. Okay. dapat guys Guys, kita berenang dulu ya, tapi gimana caranya? Oke okay guys, kita beli bakso guys. Guys, guys, enak Enak, guys. Enak, guys. enak enak, enak. enak. Guys. Makanannya ini baksonya sudah habis, Guys. Sekarang kita mau cobain hot espresso satu ya, Oke, Guys. Kita sudah bersenang-senang ya, Guys. Kita akan pulang, Guys. Kita sudah bisa bersenang-senang sampai eh, pulang dulu. Jangan lupa subscribe dan like. Komen ya, Bada.